Halo Indonesia, ya apa kabar, arek malang? Uh, hari ini hari Jumat, Jumat berkah, Jumat barokah seperti kejatuhan durian runtuh aku bisa ngobrol bareng sama salah satu wong asli malang Maksudnya. yang ber, berprestasi dan pastinya akan menginspirasi kalian semua Uh, kita sapa bareng? halo, ini Vindi ini Vindi, itu siapa? <laughs> hai mbak, iu hmm, ini Vindi, ini Vindi ya Allah mbak, mbak. Uh, ini Vindi, ini satu mater di Universitas Negeri Malang terus wong asli Malang Sampai pisan Terus apa? Aku oh ah, ya? mau Jokerto Suami yang malah hmm. Nah Kenapa kita mau ngobrol bareng sama Indivindi Wistala? Terpaksa, Enggak, enggak. Ya? Yang suka buka Youtube dan suka make up pasti tahu. Pasti tahu ini iya, perbedaannya Pasti tahu. <laughs> Perbedaannya yang mau aja loh Iya ya. Pasti tahu. Kenapa saya berubah menjadi, menjadi kemenoran yang hakiki <laughs> karena hasil karya dari ini Findi wow. Mbak Vindi nama lengkap Mbak Vindi biar are-are Indonesia tahu semua nama saya Findi Agusti artinya apa? Findi yang lahir di bulan Agustus Findi oh Agustus. gitu ya, berarti untuk fansnya Mbak Findi Mbak Findi lahir di bulan Agustus telat, ini besana, septem. September, Oktober. Nah, memutuskan terjun untuk ke dunia YouTube bahkan menjadi vlogger mulai tahun dua ribu tiga belas, lah, aktif-aktif 2013 dua ribu Kalau memutuskan itu ya, sebenarnya kan sebelumnya ke, di blog sih, ngeblog sih, blog, blog, itu, blog, lagi kalau ditarik garis blog, aku ngantor ya kan ngantor. kerja hmm. karena kerjanya di online ya berarti harus mempelajari sesuatu yang online ya berarti hmm. pada waktu itu istilahnya trennya adalah berkomunitas email apa itu namanya mailing list hmm. apa ya itu mailing list kalau salah ya kan terus sama blogger nah waktu itu aku ya otomatis join karena yo apa yo jadi kerjanya memang di dunia uh, apa namanya digital di dunia Uh, per website tan ngono. Hmm. ya kan. Terus habis itu setelah ngeblog, karena aku ngeblognya itu blog blog tutorial ya, tutorial hijau, tutorial makeup gitu loh, Mbak. Pada waktu itu sampean nayo Padahal... Kalau misalnya tutorial, enakan melihat foto apa ngelihat video? Gak enak lihat video. Nah, itu hmm. yang diomongkan komentar-komentar di blogku, Mbak, Mbok bikin video, Mbak, Mbak gitu. Akhirnya aku nyoba bikin video. Di YouTube, ngono, ngono, Mari ngono, aku nggak iso ngomong. Habis itu aku ngomong, cekuk-cekuk, ngomongnya. Proses belajar ngomong, kan tadi ngomong. Orang belajar, ya? loh itu kan perlu uh, perlu sering biar anak-anak oh, muda di sana. Kalau aku mengenal Mbak Findi ini dulu zaman kuliah, tombol banget. Ja, tomboy, hmm. jauh dari kata feminim mas, oh, oh, Maaf ya guys <laughs> Oh iya mas, sebentar Aduh, itu minumanku <laughs> Maaf ya guys, ini ngerekam gak sih? Ngerekam Ngerekam ya Sayangi. Aku kenal Findi, ini kan Tomboy ha? jauh kata dari kata feminim bahkan hmm. jauh dari kata nah bersih kumus kumus kumus kumus kumus kumus belakadus kumus kumus belakadus uh, uh. bukan, bukan ini bukan in anu ya uh, uh, bukan, bukan endos <laughs> kumus terus. kumus belakadus dan kalian tahu pakai Vespa wis iso bayarno Irene keleng -kelang keleng naik iya yeah. terus bisa terjun dan mencintai make up Oh ya, oke. Okay. Sebenarnya makeup itu enggak aku cintai, karena aku terpaksa. <laughs> Awalnya aku kerja di media itu kan bukan bidang kewanitaan ya. Aku bidang yang enggak wanita, bidang entertain gitu. Hmm. Tapi karena uh, istilahnya aku cewek sendiri dan waktu itu ada web yang berhubungan dengan wanita ya, tadi pada laki-laki dijemblungin cewek aja gitu akhirnya oh, kan mau gak mau. di kantor itu hmm, findi cewek sendiri ya waktu itu di, oh, di desainnya kan oh, oh, oh. waktu kan aku memang desain grafis waktu itu akhirnya mau nggak mau kan iniin apa namanya hmm. tentang web wanita nih, nah serah aku mempelajari ke dunia kewanitaan dunia kewanitaan, itu kan banyak mbak ada yang masak mm -hmm. ya kan, mm -hmm. cewek kan gak mesti suka make up lah mbak, ada yang mm -hmm. suka fashion, mm -hmm. suka masak, suka mm -hmm. uh, apa namanya jaga apa namanya itu olahraga kayak gitu. nah aku lebih suka ke make up karena make up itu mirip sama ketika aku ini gambar gitu loh. nah sebenarnya make up tuh gak, tak definisinya tuh bukan karena dia itu untuk mempercantik enggak, tapi justru mengekspresikan sesuatu. Nah, itu aku senangnya itu gara-gara itu. Makanya, kenapa kok bisa kami apa jeneng tomboy? Tapi kok senang makeup? Bahwa soalnya aku mikirnya, kayak iku aku, kayak aku gambar wingi, kok gambar iko. Iku jadi lebih masuk gitu kan? Nah, setelah itu barulah uh, apa namanya aku mencintai makeup. Lagi pula aku yang pertama kali yang tak gambar itu ya mereka mereka fantasi kan gitu bukan yang beauty dulu karakter uh -uh. kalau belajar ngomongnya terus terang karena terpaksa balik lagi semua itu karena terpaksa ya kan, kan suruh nge video ya ngomong ini hmm. ya kan nah waktu itu aku nih nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kan hmm. otomatis bahasa Jawa iya terbatas-batas hmm. nah akhirnya ketika pada prosesnya padahal aku nggak kepikiran loh bikin video bahasa Jawa nah pada waktu itu aku tiga kali bikin video kok Kenapa ya, kok berhenti di sini gitu loh? Kata-kata gitu -kata loh, kok berhenti di sini. Nah, video yang keempat tak coba. wis aku ngomong ya, sauna yang ini. Soalnya tiga video kan gak ada single nonton. Pikirku, video keempat ya, lah sembarang. Sakar aku, pokoknya nonton. Dah, hmm. oh Akhirnya justru video yang keempat atau video yang keberapa aku lupa. Eh, ya justru tambah di-share gitu loh, karena mungkin hoison, kekuani hari ini. Karena, Bilani. karena ada ilmu yang di bisa diambil dari situ. Ya Kalau menurut aku sih iya aku lihat kan gitu ya. Uh. Oh ya Allah. Kamu mendapatkan ilmunya. <laughs> Maaf guys, ini biar enggak enggak ini ya. Enggak pusing. Enggak <laughs> apa-apa nanti aja. Uh, mulai tahun 2013. Ya. ya, 2013 sampai sekarang menjadi uh, menjadi beauty vlogger. Hmm, kira-kira prestasi apa yang udah di share sama arah-arek Malang biar tahu gitu, pastinya sudah tahu semua. Biar sudah semua, loh. loh. <laughs> ayo toh satu dua tiga. Biar anak-anak yang di luar sana banyak. Yang paling berkesan lah buat Findi selama mulai 2013 itu prestasiku. Oh iya, Ikin. prestasi oh. nampang, iya Oh, yang membuat saya oh ini loh, ya Allah oh, jeder terima kasih selama 2013 sampai sekarang yang membuatmu merasa oh ah uh, gini terlepas dari aku tuh kayak uh, apa gara-gara ini aku misalnya bisa bisa, orang-orang bisa kenal aku, kayak hmm. gitu ya, aku misalnya misal diundang kemana, aku hmm. dapat penghasilan dari sini aku hmm. punya usaha ya gara-gara ini, aku punyain, Tuh, kok tambah terus <laughs> <laughs> Just, pokoknya terlepas dari itu semua, aku gak ngerti, aku gak bisa menjelaskan apa-apanya ya hmm. tapi kalau dari aku pribadi, aku dulu itu adalah orang yang merasa gak punya apa-apa yang untuk dibanggakan diban hmm. di kadang bukan aku diem tuh bukan sebenarnya bukan aku tuh pendiem cuman kadang-kadang opo yo sing aku punya ngono apa sih sing aku bisa gitu loh nah mungkin di bidang ini aku merasa kayak oh ternyata aku tuh bisa yo bisa melakukan sesuatu yang berarti ngono gitu akhirnya aku bisa punya pd gitu loh. karena gitu karena dulu tuh kayak pelajaran jokobmi ngono gitu ya kan ayu yoga pati, putih yoga, ngono langsing yora, ya kan hmm. opo yang tak banggakan, iya. ngomong seperti padi semakin berisi semakin merunduk, hmm. ngomong yoga iso, bahasa Indonesia, iya lagi bener, ya kan, hmm. oh opus yang tak banggakan, paling enggak dengan Aku isobrai lah ya, iso, hmm. iso ngeleng, isobrain dendong Oh, ternyata aku iso macai uang yo. Hmm. Tadi aku akhirnya ketika aku ngomong tuh, kamu ah, siapa? Hmm. Aku adalah... Aku, Yowes, ya, aku, ya, aku, ya, aku, ya, aku, ya, aku, ya, aku, ya, aku, ya, aku, ya, aku, ya, di luar sana, yang baru mau memulai menjadi beauty vlogger langkah-langkah apa yang harus di, bisa harus dilakukan gitu biar bisa kayak Findi sekarang emang aku sekarang kayak ya? <laughs> eh, ya. hmm. apa? gini ya gini ya, ini tadi aku baru aja Alhamdulillah bisa collab sama Mbak Vindi, bisa di make upin. Ternyata prosesnya, wow, wow, wow, gampang wow. banget, gampang banget. Sampai aku ngomong ke Vindi kesuksesan itu ternyata nggak bisa diraih dengan mudah, kecuali kamu anaknya aku ngelomerat ya. Hmm. Ya sembarangnya Pak ya. Kalau. Lea males malas sih iso iya kalau orang-orang seperti kita bagi tipsnya Mbak Findy, kok bisa sukses sampai titik ini waras coy. <laughs> ya mesti harus waras hmm. Karena ini bidang kreatif ya menurutku hmm. tuh kita harus jaga mood hmm. kalau moodnya nggak ada hmm. ya nggak akan jadi karena kalau dipikir itu kayak sesuatu yang tidak pasti nya nggak sih awal-awal wow. tuh kita nggak mungkin bisa kayak mora moro kita tuh dengan aku bikin berapa postingan kita dapat endorsean, nggak mesti gitu ini sesuatu yang nggak pasti menurut aku hmm. tapi kalau kita seneng kita moodnya oke okay untuk uh, melakukan sesuatu kita akan konsisten konsisten aja sebenarnya nggak ini nggak harus eh nggak nggak cukup kalau menurut aku ya kamu harus mengasah eh uh, apa itu namanya kayak sensitivitas gitu. You know? kayak misalnya gini ya kita itu kan kalau di dunia apa ini namanya perkontenan gini ya hmm. itu tuh harus identiknya dengan kreativitas kalau kita misalnya ada itu kita contoh terus kita contoh terus kita kan akan dibahas terus nah kalau kamu pingin istilahnya pingin lebih daripada mereka otomatis kan harus me mengasah sensitivitasmu terhadap sesuatu dalam artian kayak gini ini contoh kecilnya langsung tak kasihin cara ya di dalam hp di HPku itu shortcutku itu adalah voice note notice kamera hmm. ya karena ketika tiba-tiba aku pas hp itu kan tak bak mana-mana toh tiba-tiba aku tuh kayak terlintas sono wah iya yo iya, aku gak iki ya langsung aku langsung aku mau bikin ini nah langsung sesimpel itu aku akan merekornya hmm. biar aku nggak lupa oh, no. Atau mungkin aku dikasih masukan sebenarnya ya, Vin, misalnya sama yang kasih Kamu itu, kalau kamu itu jadi sama ini Nah, kadang kan kita kan, oh iya mbak Terus habis itu kita lupa, ya kan hmm. Semudah itu untuk merekam sesuatu Terus nanti sebelum tidur biasanya Tak dengerin lagi Nah, itu kan salah satu hal yang Istilahnya apa ya, kita Kita lakukan, nolong Gak hanya, ya berkarya aja loh, kadang berkarya kan ya wez ya, wis, ya wis, lawas lah ya uang ngomongin, berkarya lah maksudnya <tuk> ya wis. Nah, sesimpel kamu me mencatat hal-hal kecil yang tiba-tiba muncul. muncul, itu tuh ini, jadi jangan yang, yang didadikan shortcut jangan instagram gitu loh, tapi notes yang bisa kita Nah, kalau voice tuh kenapa? kita kan gak ngerekam, kalau notes kan masih klaren ngetik ta. Gitu. terus kalau menurutku ya jaga mood, wes soalnya kalau moodnya nggak baik yo, kadang-kadang kita males, kita gitu loh mbak. Dan apa? Pastikan makan sebelum bekerja. <l True> <lating> Jangan lupa makan ketika bekerja. <lating> hmm, pertanyaan selanjutnya apa enaknya jadi beauty vlogger menurut Windy? Hmm. enaknya ya, ya mau enak enaknya ya enaknya ya pasti dapat duit dari situ, hmm. duit kan enak duit duit, duit. <laughs> ngono piti piti cuan cuan, uh, sebenarnya menurut aku enaknya ya sebenarnya bidang promosi itu adalah ujung tombak segala hal dan aku merasa paling tidak aku itu istilahnya bisa untuk misalnya gini, kenapa sih aku ini harus Istilahnya harus berhenti misalnya hmm. gitu ya. Nah, kalau kita ini lambik, kita kan lambik. iki kan sing kaweng uh -huh. ngomongnya ya promo. Eh, uh -huh. nggak Istilahnya ya kan? Nah, misalnya gini, katanya eh uh, dodol dan opo nggak nolol. Kan ngomong enak. Eh, <hesitation> dia kan penai kan penaikan langsung iso ngomong. Way, gitu iya, iya, bisa menyapa gitu, langsung. ngomong enak-enak. Eh, dia enak. Eh, hmm. bisa dia uh, bujuknya gak akan ngene ketika kita. Apa dapat make up, atau kita make upan? Nah kan kerjaan ini kan nih, iya. Make upan terus saya, up Bo oh. oh no. oh no, misalnya. Bok kora orang kono, itu enaknya, enggak enaknya? Enggak enaknya ya? Ada enggak enggak enaknya? oke, enggak enaknya ya? Eh uh, apa ya? Enggak mikir gak enaknya nggak ada radia enggak ya, ada kan Nah, makanya karena enggak ada gak enaknya coba kamu uh, uh, coba lah kamu harus dicoba Enggak gak enaknya mungkin otakku tuh nggak pernah berhenti hmm. karena ini bukan kerjaan yang pasti Duh, malah enak tau otak nggak pernah berhenti kalau berhenti lah kau oh iya kau yang begini otak nggak pernah berhenti yo mereka berhenti tambah gawat, nek berhenti Otak ini, kadang aku tuh tidur itu kayak mikir, gitu Kayak apa ya, besok tuh bikin apa ya, gitu hmm. Kayak gak pingin dimanapun aku berada ya, misalnya aku mau liburan, gitu Aku selalu kayak masih mikir, kok hanya di situ itu kayaknya cocok ya, kalau gitu loh, kayak gitu hmm. Kayak gak pernah benar bener rileks kecuali ya, memang hanya menonton film Bahkan menonton film aja kadang, oh iya ya, kalau bikin anunya ini kan enak, ya gitu Kayak ada sesuatu yang hmm karena capek itu ya, capek, capek mikir, mikir tuh tapi dengan mikir hati. kan timbul kreativitas dan ide kan iya iya, iya. kecantikan menurut me versi ini, Findi? kecantikan tuh ya pede jadi cantik yang paling maksimal tuh pede aku dulu loh. Mm -hmm cantik tapi aku nggak pede aku makan merasa elek saiki aku tetep elek tapi pede <laughs> <laughs> jadi aku merasa cantik <laughs> Enak. padahal aku saiki sampai eh, saya saiki bodoh ditambahnya pede neto tapi saiki ngerasa ayu seberapa penting make up bagi windy penting kerjaan lah <laughs> <laughs> nggak menurutku make up itu adalah Apresiasi diriku Kau gak makeup kayak bojoku Wong aku pengen ketemu bojoku ya aku gak make Ketika aku makeupan ya bukan berarti Terus bojoku ngajak nang kamar kan ya kawan juga ya kan makutnya aku gak makeup untuk orang Aku makeupan karena aku menghargai diriku sendiri Wah iso ya oh ternyata hmm. Alisku yabe ya, Kayak gitu aja semudah itu aja Dan penting sih Wong buat mengobati diri sendiri, karena kesenangan kita kan kalau kita serang makeup kan, bahagia penting gak wanita-wanita di luar sana untuk belajar makeup? ya penting lah memang kamu nggak ingin bahagia? apa nggak ingin dirinya Ayu? saya bilang, ya enggak, aku tau aja ya <laughs> bahagia gak? aku tambah sedih <laughs> hmm. Menang, oh aku bisa aja ya Tengah. kan bahagia ya hmm. itu yang aku cari dari makeup uh. Iso ya wajahku tadi, kok jenis siluman misalnya aku makeup SFX mm -hmm. ya Wuh! Iso ya raihku, hati kayak setan Ya Allah! Iso ya Cuman gitu aja ya, jadi penting lah mbak menurut aku loh ya Eh mm -hmm. uh, share tips untuk ibu-ibu atau kaum wanita yang di sana. awal mula kalau orang belajar makeup itu harus ngapain dulu beli lipstik pasti ya pasti ya ini ah beli hmm. lipstik oh belajar makeup otomatis kamu harus skincare-an dulu hmm. kan make an itu kan istilahnya hanya lapisan hmm. gambar ya kan? hmm. nah kulitnya ini loh yang diperlu dibetulin ya menemukan menemukan yang tepat dulu setelah itu beli lipstick lipstik ken ini pucat lipstik abang tersekat seger. Nah, menurut kan prinsip dasar. Yang kedua, bagian ngisar ya seger ditambahi bagian dokur singkudu di tegesi. Yaitu adalah framing alias apa? Framing bahasa Indonesia apa ya? Aku lupa. Uh, oh, bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Hmm. Frame pigor pigo, pigo, pigo, pigo, wajah. Iya pigo, nah, nah, nah. <laughs> jadi kayak framing wajah kita. Yaitu alis. Berarti hmm. kamu harus setelah tuku benges belajar alis nah setelah itu tajamkan matamu belajarlah memakai eyeliner nah setelahnya belajar dempulan gak usah belajar lah yang penting ya itu dulu, skincare lipstick, alis baru eyeliner lalu ya sudah oke re, are Indonesia are malang Uh, itu tadi, obrolan yang sangat berarti hmm. dengan ini Vindy dengan kakak kelasku yang paling <laughs> sabar sedunia eh uh, ambil positifnya, positif KB kayak ini tadi kalau enggak positif bahaya kayak nah, kalau kamu make up terus, tapi kamu enggak apa, masa, enggak menurut anakmu, ya berarti negatif ya enggak uh, boleh artinya dengan make up bisa nyekolahkan anak, bisa ngurus rumah tangga oh iya, pesen, pesen pesen buat are-are malang khususnya perempuan, perempuan di malang pesennya kon ayu rek kon ayu Lu yaitu aku <laughs> Pesanku ya, uh -uh. Ayo dewegin dek malang Kita gak perlu nandi-nandi rek Kita nih malang aja gak popo Tapi ono internet Gini bisa nandi-nandi Nah aku guna no internet aku sebaik mungkin Cik kita aku tetep dek gini tapi bisa nandi-nandi Gara-gara HPmu Terakhir pertanyaan Oh tu. terakhir aja? Iya, terakhir ini Aku lupa mau nanya Kenapa ini Findi kok dengan maksudnya dengan pekerjaannya yang uh. sekarang sebagai beauty vlogger dengan kehidupanmu yang sekarang uh -huh. ya. Kenapa kok tetap memutuskan hidup di Malang? Kok enggak hijrah ke Jakarta? Hmm. Uh, misalnya. Itu kan pilihan. Mm -hmm. <laughs> itu Hidup pilihan, ada yang memilih untuk di Jakarta, ada yang memilih untuk di Malang. Nah, aku memilih untuk di Malang dan Berusaha di Malang di apa caranya di segini kayak Jakarta. Aku memikirin sesimpel iya loh, mbak Wong internet ya lo lapos gini aku duronong. Mm -hmm. Sing penting itu kalau aku tuh pinginnya balance ya antara kehidupan balance oh, itu iya. aku tuh gini. Aku merasa kalau di daerah itu tidak sehektik di ibu Nah aku tuh pingin, aku tuh masih bisa lele layel, le, isai isai woles tapi melayu. kadang melayu kadang boleh no. aku gak pilih melayu terus no. karena otakku ini otak kreativitas ya. gak hmm. terlalu melayu kadang buntat no. tapi aku kok hidup tuh dua anak no. leha-leha hmm. kan? kerja, kerja keras dan leha-leha mm -hmm. harus dinikmati mm -hmm. dan harus harus harus bekerja dan harus menikmati itu harus seimbang kalau aku bekerja terus menikmati belakangan aku gak bisa makanya aku berpikir untuk di sini ya udah uh, selama mulai 2013 sampai sekarang jadi beauty vlogger kira-kira hmm? impian yang belum tercapai apa Mbak Vindi? Aduh impiannya tuh langsing yang belum tercapai. <laughs> impian yang belum tercapai adalah uh, aku berada di belakang layar. Uh, maksudnya? Ya berada di belakang layar tuh ya saatnya regenerasi aku pingin di belakang layar untuk mendukung e, bisnisku yang lainnya gitu hmm. Ya maksudnya e, Kekuatan kulit ini kan ada batasnya hmm. Jadi aku pingin berada di belakang layar untuk Menggerakkan semua hal yang sudah aku Udah aku bangun nah saatnya aku mungkin ada di di belakang layar nah gitu sementara aku masih ada di depan dipercaya untuk di depan layar berarti kan wajahku masih layak ya kan yeah. nah harapannya ketika wajahku <laughs> sudah tidak layak lagi ada yang menggantikan dan aku ada ada di belakang layar gitu loh mm. c c uh, apa ceningin maksowe c tetep menampang no ya nggak mesti harus tahun depan banget nggak mesti harus besok banget aku harus tiba-tiba di belakang layar ya cepat atau lambat berapa puluh tahun lagi kan? Mm -hmm. Ya, siapa tahu gitu loh. Harapan itu bisa terkabul. terkabul. Langka, langka, langka regenerasi itu seperti apa? Apa mau buka sekolah make up atau buka sekolah modeling atau gimana? Waduh, itu belum, belum terfikirkan ya. Tapi kalau dari pikiranku sih, kayak aku akan build bisnis untuk pinginnya untuk sapi perah-sapi perahku yang lain jadi istilahnya hmm. untuk menghidupi ini kan kita perlu ada penyokong-penyokong hmm. yang lain ya kan pada waktu aku masih sanggup berjuang aku akan mencoba menciptakan beberapa sapi perah ya banyak, hmm. jangan beberapa lah banyak sapi perah mungkin harapan toh hmm. ini harapan harapan nah lalu aku akan inginnya itu kayak Punya komunitas yang bisa aku support mereka, dan nanti pastinya mereka yang akan menggantikan aku. Gitu, terima kasih. Ini Vindi, oh. okay, terakhir. Oh enggak. <laughs> terima kasih, ini Terima kasih, Terima kasih, are, -are. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima ya. Terima kasih, ya. Terima kan dirimu juga head HEDS seluruhan, gini <laughs> lah kamu jenis dan sekitarnya terima Maas kasih lho Badya udah mau dicoret-coret ya iya sama-sama aku ya terima kasih sekali sudah dibuat cantik terima kasih Rek uh, semoga obrolan kami menginspirasi kalian semua amin dan Jangan lupa terus berkarya, meskipun kita wanita, kita bisa bekerja di semua sektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <SISK>